Kisah Malaikat Mikail Cueki Nabi Muhammad Mikail, adalah malaikat yang sangat husyu, dan takut kepada Allah. Hal ini dibuktikan dengan kisah yang cukup masyur saat Rasulullah Muhammad mengalami Isra Miroj. Kala itu, para malaikat menyambut kedatangan Rasulullah ke atas langit, sementara Jibril menemani di sisi Rasulullah Muhammad. Lantas, nampak oleh Rasulullah salah satu malaikat yang bermuka datar dan tidak tersenyum sama sekali dengan kehadirannya. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Siapa malaikat itu dan kenapa aku tidak pernah melihat ia tersenyum?" Jibril pun menjawab, "Ialah Mikail. Ia tidak pernah lagi tersenyum sejak neraka diciptakan dan diperlihatkan kepadanya."